Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam baik sahabat channel ilmu gaib yang baik hatinya alamin Atas semua nikmat yang tercurah tiada hentinya Dan semoga kita selalu bisa bersyukur Atas semua yang terjadi dalam hidup kita Dan kita bisa mendapatkan hikmah Atas kejadian tersebut Bila ada sahabat channel yang sedang sakit atau sedang menghadapi masalah, semoga sakitnya cepat diberikan kesembuhan dan masalahnya cepat selesai, cepat kelar, dan menemukan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi atau juga memberikan ilmu. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat channel ilmu goib yang baik hatinya. Saya akan memberikan ilmu yang agak berbeda dari biasanya, karena ilmu ini tidak memerlukan ijazah atau apapun, dan ilmu ini bisa dibinang ilmu semula jadi dan sangat mudah dalam pengaplikasiannya. Untuk kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana itu terjadi, agak sulit saya menjelaskannya. Intinya, seperti uji coba yang dilakukan oleh dokter dari Jepang yang bernama Masaru Emoto yang melakukan uji coba terhadap air dengan memberikan kata-kata negatif kepada air selama beberapa waktu serta memberikan juga kepada air yang satunya dengan kata-kata positif setelah dicek dan diperiksa air yang diberikan kata-kata negatif menjadi air yang rusak lah intinya seperti itu dan air yang diucapkan kata-kata so positif ini mengalami peningkatan molekul-molekul yang baik sehingga ada perubahan ada sesuatu yang terjadi begitu juga diuji coba pada tumbuhan atau buah buah yang diucapkan setiap hari dengan kata-kata negatif mengalami cepat layu atau keriput, busuk kering. Sedangkan buah atau tumbuhan yang selalu diucapkan kata-kata positif, semakin subur dan buah yang, buah yang tadinya sama-sama di, ditaruh yang satunya layu, keriput, bukan buah yang satunya awet, tetap segar. Kalau tumbuhan dia semakin cepat besar yang satunya semakin layu-layu semakin dan mati Jadi ada perubahan dari sesuatu kata-kata atau nah yang dilakukan secara terus menerus Jadi kalau yang saya berikan ini berupa simbol atau angka Angka-angka yang akan mempengaruhi bawah sadar berjalan secara dimensi. Bagian tubuh kita kan ada dua, ini bagian tubuh kasar dan halus. Nah, dia secara halusnya secara alam bawah sadar bekerjanya. Oke, semoga bisa dipahami untuk cara pemakaian atau cara kerjanya yang pertama bisa ditulis jadi ditulis di kertas seperti lakban kertas misalnya punya contohnya seperti lakban kertas atau sentoplas, tulis angkanya di atasnya lalu tempelkan di bagian yang sakit jadi nanti ada angka-angka yang akan saya berikan silahkan dicatat misalnya untuk sakit gigi ada angkanya untuk angkanya ini harus sama Jadi misalnya saya tulis 22, 33, 22 Jadi 22 spasi kosong, berjarak 33 berjarak 22 Nah harus sama seperti itu menulisnya Tidak boleh berbeda Nah tulis di kertas Tempelkan di tempat yang sakit Yang kedua Bisa juga dengan cara menulisnya Di Atas Bagian yang sakit Misalnya sakit gigi nah, tulis di atas pipinya yang gigi atas misalnya kira-kira ajalah di di bagian pipi kita tulis niat kita untuk menyembuhkan sakit gigi tulis angkanya jadi tulis di udara saja tidak perlu ditempelen di tip pipinya cukup di atas bagian yang sakit di udara di letak di daerah pipi tulis 22 spasi 33 spasi 00 ini hanya contoh angkanya. nanti saya berikan angka yang benarnya ini hanya caranya saja yang ketiga bisa juga dengan cara menulis angka ini di tempat yang sering kita lihat jadi bekerjanya seperti itu misalnya dimana posisi kita yang sering kita melihat angka Dimana di kita yang sering beraktivitas dan angka itu sering kita lihat, nah tulis angka tersebut. Nah, nanti secara otomatis, alam bawah sadar kita yang akan bekerja otomatis. Semoga caranya ini bisa dimengerti, dipahami ya. Nanti akan saya berikan berupa video angka-angkanya. Silahkan dicatat, dan saya bagi-bagi bagian-bagian agar lebih mudah nanti saat kita mencarinya untuk kebutuhan apa misalnya untuk sakit-sakit punggung sakit kronis sakit kepala untuk bagian-bagian infeksi misalnya infeksi untuk sakit-sakit misalnya berupa kecanduan depresi nanti saya bagi-bagi berupa kolom-kolom tersebut nanti saya jelaskan angka ini untuk penyakit ini nah silahkan nanti sewaktu ingin dipakai bisa dicari dan bisa diuji coba dipraktekkan saya sudah pernah praktek jarak jauh cuma saya tulis saya suruh yang menelpon saya angkanya saya kasih tahu dicoba kepada istrinya enggak sampai hitungan jam menit aja alhamdulillah sembuh saat itu gatal-gatal bengkak jadi bentol-bentol bengkak itu jadi saya suruh tulis berapa kali tiga kali tidak berapa lama dia nelpon saya alhamdulillah sembuh dan sampai besok hilang semoga kalian langsung konten 15 menit hilang gatalnya, besokannya hilang sembuh. Alhamdulillah. Ada juga yang sakit mah, mahnya sakit. Nah saya jarak jauh juga, alhamdulillah sembuh juga. Nggak pakai hitungan berapa menit, nah, sampai heran dia. Ya saya juga. Kita hanya berikhtiar, kita tidak perlu merasa itu kita bukan karena kita memang karena semuanya atas kuasanya juga nah cara-caranya kan ikhtiarnya ada ada pakai doa ada nah ini pakai angka jadi yang penting kita niatnya menolong dan sebelum melakukan kita dalam hati kita tidak bisa apa-apa kita hanya berikhtiar dan berusaha masalah kesembuhan bukan urusan kita kita hanya usaha ikhtiar jadi menulis cukup di atasnya atau secara tadi yang penting setelah menulis lupakan minimal tiga kali lah menulisnya itu kalau di atas udara tiga kali kalau untuk di kertas cukup sekali tempel udah seperti itu nanti videonya akan saya berikan nanti di video ini di video ini nanti ada nanti model angka-angka dan penjelasannya untuk apa untuk apa silahkan nanti disimak dan dicatat semoga apa yang saya berikan nanti bisa bermanfaat bagi pemirsa channel ini dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari lah yang penting untuk diri sendiri dulu untuk keluarga atau ya yang untuk keluarga dan diri sendiri dulu lah ya syukur-syukur bisa membantu orang itu saja yang saya berikan semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh